Ya, kita masih di bulan Syawal. Ya, kita masih di bulan Syawal, jadi saya pengen bilang "minal izin wal faidin". Uh, mohon maaf kalau selama ini saya melakukan kesalahan. <laughs> Oke, okay, uh, nah, uh, ya, uh, sebelumnya juga minta maaf juga karena kemarin sebelumnya saya pengen mulainya itu hari Kamis. Ya, hari Kamis itu kita mulai. Gitu. Cuma masalahnya itu kemarin ada ini ya, Bu? Ya, ada gempa ya, Bu? Ya di di, di ya. Mentawai ya? nah, nah, yeah. makanya ketika mendengar suara itu uh, apa berita itu makanya teman-teman yang belajar di sini kan ada yang kebanyakan dari Sumatera ya ada yang yeah. di Padang ada yang di kelas ini di kelas apa di kelas intermediate itu dari Padang dari apa dari dari Sumatera Barat itu takutnya pada pada belum siap gitu karena kemarin ada, ada gempa gitu makanya yaudah kita mulai mulai hari Senin aja gitu okay. Uh, gimana, gimana Bu, kemarin ini enggak uh, apa-apa kan, enggak ada gak ada ini, enggak gak ada ya soalnya aman ya soalnya kemarin katanya sampai ada ini, ada apa, ada tsunami ya, ada ini tsunami iya makanya kemarin saya juga agak ini, agak takut oke, okay, kita mulai aja ya, punas ya sama ini, Mbak Aisyah, Mbak Ega uh, saya record ya, tadi sudah saya record Oke, okay, uh, today uh, hari ini fokus kita adalah ini ya. Hari kita fokusnya adalah speaking. Nanti kita akan ngobrol ya, Bunas dan juga teman-teman di sini ada Mbak Ega, Mbak Isha, silakan kalau mau ikut. Uh, kita akan ngobrolin tentang orang-orang uh, yang penting dalam hidup kita. Nanti sebelum, nanti setelah itu kita akan ada materi grammar sama tenses. Nanti ada ya. Jadi ikutin aja. Tapi fokusnya kita speaking sama listening. Nah, di sini ada ini ya. Ada topik kita hari ini. Perhatikan. Describe someone you admire. What does it mean? Bu Nas. Describe someone you admire. Artinya apa itu? Jelaskan seseorang yang uh, Anda ini, Anda apa? Anda admire itu apa ya? Anda kagumi gitu ya. Kalau dalam bahasa Indonesia, ada kagumi. Nah, perhatikan di sini ya. Di sini ada, ada number 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita mulai listening dulu ya. Lama kita nggak listening, kita mulai listening dulu, teman-teman ya. Untuk teman-teman yang nonton video ini di apa di YouTube atau di, ini, atau di platform lain, coba kalian dengarkan audio ini. Sebentar. Oke, sebentar ya. Nomor berapa ini? 242. Oke okay, sebentar, kalau saya kan second, karena saya harus buka aplikasi lain dulu, sebentar ya. Sound. Right. Oke, okay, uh, coba dengarkan audio ini ya, teman-teman ya. Uh, sebelumnya, uh, cek dulu suara ya. Track 40. Leslie. Well, one person I really admire is my... Oke, okay, uh, bisa terdengar nggak, Gunas? Terdengar, Mister. Terdengar ya. Oke, okay, kita coba lah ya. Track 40. Leslie. Oke, okay, perhatikan. Di sini ada beberapa orang, ya beberapa uh, orang yang menjelaskan tentang sosok-sosok yang di, mereka kagumi. Nah, coba kalian perhatikan antara antara satu sampai enam ini kira-kira mana yang cocok yang tepat gitu ya. Terus kemudian nanti saya akan kita akan mulai speakingnya. Gitu. Kita belajar dari listening dulu. Oke, sebentar ya. Oke, uh, kita mulai. forty. Leslie. Well, one person I really admire is my neighbor Sybil. Uh, she's Scottish, and she's in her eighties. So she doesn't go out much now, uh, but she's very outgoing and loves talking. <laughs> in fact, uh, she sometimes talks too much, but that's okay. We don't see each other a lot. We have coffee together, maybe once or twice a month. We get on really well, I guess because we're interested in the same things, like books and food. Uh, she lives alone. Her husband died a few years ago. She's got a daughter who lives in another city and the daughter keeps asking her to go and live with her, but Sybil says no every time. She's very independent and I think she loves her own flat and her own, you know, quiet life. Anyway, once when I was at her flat, I noticed a silver cup and a photo of her in an old style sports car. I found out that when she was younger she was very adventurous and even got into car racing. Her uncle was a rally driver and he trained her for the Ladies Hill Climb Championship race. For this race they had to drive their cars up a mountain road to the top as fast as possible and she actually won the race. She was beautiful then and she still is now, very slim always in perfect clothes a hair silver but she's got bright blue eyes it's hard to imagine she's over 80 but she is i think she's great okay uh budas i love goodness hello ibu yeah okay budas uh what did you get bu kira-kira mendengarkan tadi tidak perlu ke, ke, ke apa intinya dulu ya. Saya cuma pengen komentar Ibu. Kira-kira tadi suara, kira-kira uh, Ibu bisa memahami atau tidak? Uh, kurang memahami, mister Kurang memahami ya? Oke. Okay. Yeah. Nah, mungkin atau, karena... Istilah-istilah ya. yang Bahasa Inggrisnya itu ya, uh, apa ya? Ya, karena kita mungkin belum ini jadi agak bingung juga menang. Oke, okay, ya berarti ada kosakata yang belum ini ya, Bu ya? Belum Ibu kuasai ya? Oke, okay, itu nanti kita breakdown satu-satu, kita bahas satu-satu. Nah, mungkin ada, ada alasan kedua bu. Alasan kedua itu adalah karena ak aksennya, ya, aksennya itu kuat banget, ibu, bunas, dan juga teman-teman yang sekarang nonton di YouTube, aksen yang kalian dengar tadi itu adalah aksen Skotlandia, ya, itu namanya Scottish accent. Orang Skotland itu ngomongnya ya itu kotak, kotak itu maksudnya Uh, apa uh, Dia itu, kalau hurufnya itu dibaca uh, bahasa Inggris, itu dibaca sesuai sesuai hurufnya. Contoh ya, ada kata ini tadi, ada yang disebut apa tadi? Uh, sorry ya, ada "what did I, I say"? Uh, "What did I have?" Uh, saya dengar apa tadi ya? Nah, uh, "Bunas". Bunas, cara mengucapkan ini bagaimana, Bu? Silahkan di kolom chat, Bu. Uh, coba itu. Ibu bilangnya bagaimana, Bu? Dan. Dan. Oke. Nah, itu itu internasionalnya ya. Jadi kalau orang dan. Tapi kalau orang Skotlandia, Bu, bilangnya don. I don. Mm. Jadi mirip seperti tidak. Don. Nah, itu, mm. itu makanya tadi Ibu Nas bingung. Itu karena mungkin yeah. selain vocabulary, tapi karena aksennya itu kuat banget. Nah, jadi di buku ini, apa di di kurikulum yang saya kasih ke kalian, itu memang mengandung banyak aksen ya. Supaya kalian tuh terbiasa. Jadi kalau ngomong itu, coba kalian bisa nyetel gitu, langsung nyetel. Itu fungsinya, makanya menggunakan buku ini itu bagus. Oke, okay. kemudian ada kata ini ya. Ibu, bilangnya bagaimana bu, pronosisinya? Brown? Oke, okay. brown ya, pakai ini ya. Brown, brown atau brown, oke, okay, nggak apa-apa, is fine. Kalau orang okay, Skotland... Brown, brown, pakai a, a, o, bu. brown. Iya artinya apa sih? Coklat bu, warna coklat, coklat. itu, warna coklat, coklat. coklat itu brown. Coklat. brown. Ya. Tapi hmm. kalau orang Skotlandia bilangnya brun, brun, brun. Nah hmm. itu orang Skotlandia. Tadi ibu dengar. Makanya dialeknya itu agak susah. Tapi ya nggak apa. Susah. Nah jadi dia itu ibarat orang, orang Indonesia tuh orang, orang Batak loh, gitu, bu. Kalau orang Batak itu kan kalau ngomong itu kan khas ya. Dialeknya kayak gitu. Walaupun dia ngomong bahasa Indonesia tetap aksennya itu kedengeran. Sama. Makanya teman-teman di sini terbiasa dengan aksen. Nanti nanti akan saya ajarkan di, di, apa, di, lima, di, lima, di enam pertemuan akhir ini. Oke, teman-teman ya. Oke, nah. Tadi nama orangnya yang dia jelaskan itu adalah Sibel. Sibel. Nah ini ya, uh -huh. this one ya. Sibel. Uh, dari uh, dari fisiknya tadi dijelaskan bahwa dia itu punya rambut gray. What does it mean? He has gray. Got... Abu -abu. Nah abu-abu berarti ini ya rambut uh, orang yang sudah ini ya uh, apa uban ya mungkin ya. Jadi yeah. yang ini perhatikan kemudian she has blue eyes. What does it mean? She has blue eyes. Not mata biru blue eyes. Nah, ma nah, matanya biru. Perhatikan di sini ya. Ini eh uh, para uh, ini so, uh, mbah-mbah ini ya. Itu kan matanya biru ya. So it's uh, identik orang Eropa. Orang Eropa itu matanya biru ya. Kalau kita kan matanya hitam ya. Kalau orang kalau orang uh, ini tuh matanya antara antara biru dan ini dan apa? dan dan hijau. Mereka bisa matanya itu bisa hijau. Eh uh, Oke, okay, uh, sekarang kita coba dengarkan lagi ya Bu ya. Uh, Bunas halo, bisa mendengar saya Bunas? Halo, bisa. Oke, okay. Bunas, coba Ibu dengarkan. Nah sekarang Ibu nggak perlu ini dulu ya. Ibu nggak perlu perhatikan ini dulu. Coba nanti saya dengarkan. Kira-kira Ibu tangkep uh, kosakata yang Ibu nggak tahu. Kira-kira bilang apa? Tulis aja bahasa bahasa apa bahasa Inggrisnya. Ses, apa se apa? Kemudian nanti kita kita kaji bareng-bareng nanti saya putarnya itu pelan-pelan nggak akan ini ya nggak akan nggak akan saya ini nggak akan saya putar panjang jadi saya akan pause di tengah-tengah nanti kita bahas kira-kira intinya apa gitu ya oke saya putar ya karena ini bagus karena nanti kalau kalian teman-teman di sini yang tertarik ngambil kelas akademik ini adalah bagian dari itu jadi cara menjelaskan jadi kan kalau orang kan kalau kalian misalkan ke apa Katakanlah dompet kalian dicuri gitu ya kalian pergi ke Inggris berlibur atau pergi ke mana gitu ke Malaysia lah nggak jauh-jauh ke Malaysia itu apa dompetnya dicolong atau atau apanya gitu ya kemudian kalian lapor ke kantor polisi kemudian kalian jelaskan kalian ditanya nih pelakunya tadi bagaimana ya artinya kalprit yang nyolong itu orangnya Seperti apa Nah kalian kan harus jelaskan Tadi orangnya pakai baju ini terus kemudian matanya ini apa brewokan dan sebagainya. Nah, itu ngomongnya bagaimana kan kalian juga harus tahu. Nah, coba ya. Track 40. Leslie. Well, one person I really admire is my neighbor Sibyl. Uh, she's Scottish and she's in her 80s. So she doesn't go out much now. Eh uh, but she's very outgoing and loves talking. Oke. Okay. How old is she? Bu. Tadi Ibu nangkapnya apa, Bu? What did you get? Ibu? Halo, teman-teman, halo. Halo, masih masih dia. Gimana ya? ada kata-kata yang gotis dengan okay. Sibel? Oke, Sibel itu nama orangnya, Bu ya. Oke, okay. saya putar okay, lagi, Bu ya. Coba ini Bu, saya cuma ingin ibu membiasakan diri ya. Saya putar lagi Bu ya. Track 40. Leslie. Well, one person I really admire is my neighbor Sybil. Uh, she's Scottish and she's in her 80s. So she doesn't go out much now. Uh, but she's very outgoing and loves talking. <laughs> Oke, okay, Bu, Tadi dijelaskan. Uh, she is ya she is Scottish. dia orang-orang Skotlandia kemudian dia tambah lagi she is ektis artinya berapa maksudnya apa ektis ektis Age itu berapa bu age oh 8 hati kalau she is ektis artinya berapa artinya oh. apa sorry dia oh berumur 8 80-an. Ya, dia berumur 80-an. Artinya artinya di antara 80 90 gitu. Usianya 82, 83 itu namanya ektis. Ya, jadi kalau misalkan ibu ditanya e, buku ini dibeli kapan? Jawabannya 2000s. Tau, 2000 ada S-nya. Berarti tahun oh, 2000, 2000, an Nah, gitu. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia kalau ada S di belakang, itu artinya an. Ya, jadi, kalau ibu ditanya, usianya berapa? Fortis berarti bagaimana? Usia empat puluhan. Karena ibu nggak tahu usianya berapa, jadi pokoknya yeah. ya di, di, di antara empat puluhan gitu ya. Dibilangnya fortis uh, gitu ya. Oke, lanjut ya. In fact, she sometimes talks too much, but that's okay.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 Nah, itu orang Skotlandia, itu kayak gitu. Nah, itu itu aksen ya, bilangnya harusnya alone, tapi dia bilangnya alone. She lives alone sendiri. Nah, dia tinggal sendiri. She lives alone. Kemudian dia bilang tadi, "We meet uh, for coffee twice a week." Artinya apa? Kita bertemu untuk minum kopi dua kali semi, seminggu. seminggu. Nah, jadi uh, ya itu teman ya. Jadi teman ibarat teman ngobrol lah. Lanjut. husband died a few years ago. She's got a daughter who lives in another city. Oke, okay, saya peta lagi sini ya. Sorry. Supaya ini. husband died a few years ago. Uh she lives alone. Her husband died a few years ago. She's got a daughter who lives in another city and the daughter keeps asking her to go and live with her. But... Oke, okay. tadi bilang her husband bagaimana tadi, Bu? Ibu mendengarnya? meninggal ya. Yeah. Uh, Her husband died few died. few few years yes ago. Nah berarti suaminya meninggal atau uh, wafat beberapa tahun yang lalu Mali. few years ago. Jadi kalau misalkan ibu ditanya oh misalkan oh itu itu suaminya sudah meninggal misalkan ada teman-teman atau keluarga ibu atau mungkin apa tetangga ibu yang uh, ditanya itu suaminya kemana kok nggak kelihatan her husband died few years ago mm -hmm. suaminya meninggal beberapa tahun yang, yang lalu pakai simple past karena meninggalnya itu kemarin ya, sudah sudah lama sudah terjadi gitu ya oke okay. Sybil says no every time she's very independent and I think she loves her own flat and her own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 When she was younger, she was very adventurous. Dulu, ketika dia masih muda atau lebih muda dari sekarang, dia adventurous. Kira-kira apa tuh bahasa Indonesia? "Adventurous" berpetualang. Nah, suka berpetualang. Jadi, misalkan kayak kalau bahasa orang Indonesia, bahasa sekarang itu suka traveling gitu ya, suka traveling gitu. Jadi, adventurous itu.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 Here's the thing, uh, mungkin ini aksennya sangat kuat sekali ya. Jadi teman-teman di sini masih agak bingung. Tadi dia bilangnya rude, harusnya road kalau biasa. Artinya apa? Road. Road. Nah, jalanan. Bagus bu, Unas. Bagus ya, ibu Gunas bisa bisa mulai bisa menangkap aksennya yeah. maksudnya ya. Jadi maksudnya uh, her uncle was rally rally driver. Ya, artinya apa? Pamannya. Adalah seorang pengemudi rally, rally itu, itu ya balap, balapan mobil yang di, di gunung itu ya. Nah, kemudian dia itu suatu saat, apa di, dikasih kesempatan buat itu ikutan lomba gitu ya? Kemudian she won the race, what does it mean? She won dia the race, kan? Menang, menang nah, ya? dia menang. Bagus, dia menang balapan itu. One, ya. verb satunya apa? Win. Uh, Win jadi one. Gitu ya. Oke, okay, next ya. She was beautiful then, and she still is now. Very slim, always in perfect clothes. Her hair silver, but she's got bright blue eyes. She got bright blue eyes. Artinya dia punya mata biru yang bright. Apa itu bright? Yang cerah. Yang terang. Ya. Yang terang. Nah, cerah, terang, bagus, Bu. Oke, okay. that's hard to imagine. She's over 80, but she is. I think she's great. Oke, okay, I think she's great. Uh, kurasa uh. dia hebat. Dia seorang yang hebat. Nah, oke, okay, uh, maksud saya begini ya, teman-teman. Ya, uh, record ini itu sangat, sangat penting sekali ya, bagi kalian di teman-teman yang levelnya sekarang elementary, karena ketika kalian menggunakan ini ya itu sebenarnya skill basic yang dipakai sehari-hari jadi menjelaskan sesuatu baik benda maupun hal yang sifatnya itu abstrak atau penjelasan nanti kalau penjelasan abstrak itu saya cicil di kelas intermediate sama di kelas elementary uh, di kelas akademik ya soalnya kalau sekarang uh, untuk teman-teman kalau bu Nas, mungkin sudah dapat ya tapi kalau teman-teman yang di sekarang kita menjelaskan orang dulu. Ya kita akan menjelaskan orang dulu dari yang gampang dulu. Soalnya kalau jelaskan konsep atau metodologi itu agak agak repot. Nah, nanti di kelas akademik ya. Jadi hari ini kita akan belajar itu. Nah, oke, okay, kita jawab langsung-langsung ya. langsung kita jawab ya. She is relative or neighbor. Ibu Nas. Relative or neighbor. Tadi bilangnya Jawabannya apa kira-kira? Relatif or neighbor? The answer is: ne neighbor. Neighbor ya, bukan relatif, karena relatif itu artinya keluarga atau rekan. Uh, sorry, dulur ya, kalau dalam bahasa Indonesia, bahasa Jawa itu dulur. Kalau dalam bahasa Indonesia, itu keluarga, sanak keluarga. Nomor dua, she loves going out, talking. Uh, jawabannya adalah uh, talking ya, dia suka ngobrol. Kalau dulu sukanya going out, sekarang sukanya ngobrol. She wants to live alone or uh, sorry, she wants to live alone or with her daughter. Jawabannya yang mana Bu? She wants to live alone. Alone. Ya, jawabannya alone. Ya, jadi tidak dengan uh, keluarganya, uh, anaknya, karena anak perempuannya itu tinggal di di kota kota yang berbeda gitu ya. Oke, okay, alasannya dia tinggal sendiri kira-kira apa tadi bu? What is, what is the reason why she lives alone? Suaminya apa tadi? Gimana? Oh, uh, her, has, uh, her husband ya? Okay. Yeah. Yeah, good, her husband uh, that was died. Gak perlu was bu? Oh, yeah, died gitu aja. Died? Uh, okay. Years? Years ago. Uh, Uh, jangan pakai pasif ya Bu ya, jangan pakai was ya Bu, soalnya kalau die, mati itu kata kerja jadi iya. kalau was die, itu berarti dimatikan, dimatikan gitu ya. ya. <laughs> jadi ya, ada, ya. Ada, ada, ada niat orang lain buat mematikan ini jadi ada unsur pembunuhan di situ <laughs> oke <Okay>, ya <clears throat> lanjut ya, kemudian uh, she is happy bagus, ini sudah bisa tadi ya, happy sudah jelas okay, tadi, yeah. with her home and her life her father Uh, tadi yang ngelatih uh, balap, balap ini apa? Balap Balapan mobil tadi, ayahnya atau uncle-nya? Uncle, uncle good ya, yeah. very good. Uh, she won the race, uh, still has the silver cup tadi. Jawabnya cup, cup itu adalah piala I ya. Minggu, Jadi minggu, cup iya, itu iya. ada dua, cup itu ada dua. Makna pertama itu adalah mangkok, eh, iya, ya, mangkok. cangkir ya, cangkir cangkir. cangkir ya. Kalau mangkok beda lagi, cangkir makna keduanya adalah piala. piala, makanya ada world cup, ada presiden cup, ada apa gitu, thomas cup dan sebagainya itu artinya piala. Jadi itu adalah homo, homonim, artinya uh, satu kata yang punya dua, dua makna atau lebih ya. Oke, nah sekarang ya coba tadi ada beberapa kosakata yang ibu bisa ini bisa perhatikan. Nah Uh, trik ya sekarang kita masuk ini karena kalian sudah masuk di apa di pertengahan ini pertengahan apa pertengahan kemarin nah sekarang kita akan lebih ke skill skillnya saya akan ajarkan cara bicara itu bagaimana nah perhatikan tadi ya ketika orang tadi berbicara dikasih bule tadi berbicara kalau kalian perhatikan ya sebentar ya ini nanti saya pakai slide nya dulu mohon maaf ini nanti ya sudah okay, oke oh, no, second Ketika tadi dia bicara, itu ketika dia diam, ya Bunas ya, sama teman teman yang lain. Ketika dia diam, dia itu tidak bilang eh gitu ya atau oh. pos gitu. Dia bilangnya adalah you you know. Oh. You know. Jadi maksud saya adalah kalau kalian bingung ketika ngomong itu kira-kira mikir dulu gitu. Kalian jangan diam, jangan pos, Jangan juga bilang eh gitu jangan akan lebih bagus kalau kalian ngomong ini you know itu you know ini adalah sebuah retorika jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu kayak anu gitu ya anu uh, kemarin tuh dia anu beli uh, jadi kayak kalau orang orang Indonesia tuh kayak bilang anu gitu ya jadi kalau anu itu kan nggak ada maknanya anu itu hanya untuk ini apa uh, mengisi jadi ketika kita berpikir kan perlu ini ya perlu kayak uh, apa Ngisi kalimat, nah ini makanya ini, you know gitu ya. Jadi, mulai sekarang coba. Nanti, kalau kita praktek hari ini, kita coba menjelaskan seseorang. Nanti pakai ini ya, pakai kata "you know". Kalau kalian ngepost ya, ngepost itu artinya kalau berhenti pengen mikir gitu, coba kalian pakai, pakai "you know". Oke, nah sebentar ya. Oke, nah kita mulai speaking dulu ya. Kita mulai speaking dulu. Tadi ada kata admire, jelas ya. Admire itu artinya memuji, ya, apa mengagumi gitu ya. Nah, sekarang saya pengen uh, tanya dulu ya ke beberapa ya teman-teman di sini. Oh ya, cuma ada Bunas ya. <laughs> oke. Okay. Uh, nah, Bunas, uh, Bunas, uh, oke okay, Bu. Uh, Bunas, uh, do you have someone that is really close to you right now? Uh. pakai you yeah. <laughs> ya pakai you know ya bu ya kalau kalau ini pakai you know. coba ya latihan ya bu ya supaya terbiasa do you have someone that uh, really close to you do you have someone do you, do you have is, someone that is really close to you uh, yes i i have okay uh, who are they Uh, Arti? My husband. Oke, okay, your husband. Oke. Okay. Yes. Oke, okay, how long have you been married, Bu? How long have you been married? Udah lupa ya. 30 puluh tahun udah Oke, okay, that's very yes. ini ya. Almost golden uh, go gold ring ya. Yes. Kalau di luar negeri itu kan ada. Duh, ada ya. cincin apa? Cincin cincin perak cincin emas gitu ya kalau cincin emas itu sudah lebih berapa tahun gitu ya uh, ya yeah, that's a congratulation ya yeah. I hope I I, I believe that you live uh, despite all of the drama uh, within marriage I guess you live happily put together and your big family uh, Gunas, uh, would you explain uh, would you describe uh, your uh, husband to me I mean what kind of person he is what kind of uh, what kind of person that makes you attracted to him. Kira-kira, coba ibu, ibu jelaskan suami ibu itu kira-kira bagaimana? Kira-kira maksudnya, apakah beliau orang yang apa tegas atau bagaimana gitu kan ada kan? Coba. Silakan bu, pelan-pelan aja, aja. Bu, ya. Iya, yeah. pelan-pelan aja. Coba pelan-pelan uh... ya, nggak perlu nggak perlu buru-buru, nyantai aja, didikmati aja bu. Jadi ibarat ngomong-ngomong biasa gitu ya, kayak so apa ke teman sendiri gitu ya. Coba Bu pelan-pelan aja. Ayo. Ya. Yeah. My husband is uh, uh, lagi ya gitu. Okay. you know gitu ya. Yeah. My husband is you know. Nah gitu. Yeah. Jadi kalau ada uh, itu diganti sama you know gitu. apa-apa, yep. My husband is humoris humorist man. Oke, okay. humorist. Oke. Okay. And So tegas what I mean? Uh you can say is uh, strict, ya yeah. Strict. You can say it strict strict. Yeah. strict, strict. yeah. He is a strict man. Oke, okay, good Jelaskan, Bu. And, Misalkan Oke, okay. you can explain about anything, ya. Yeah. Silakan aja. He is a strict, you know he is a strict man because he he is Waduh, bingung nih. Enggak apa-apa, pelan-pelan aja. Misalkan kalau kalau kalau menjelaskan orang itu kan ada kepribadiannya ada asalnya, ada hobinya, ada apanya gitu. Silakan bu jelaskan aja, nggak apa-apa. My husband is hobby. Uh, my husband, my husband hobby, hobby, hobby is blah, blah, blah. He is uh, singing, All right, good. And then, uh, you know, he he like he uh, he likes football all right good very good he likes uh you know he likes uh, cooking oh i see okay cooking and so on <laughs> okay uh okay so on it so until uh then i like okay Ibu, uh could you please describe uh to me what kind of uh person he is in terms of physical Kira-kira fisiknya bagaimana beliau? Apakah beliau tinggi atau bagaimana gitu? Silakan Bu. I don't know. He is, a, you know, he is fat, the most. <laughs> okay, good. And not long, not, oh. I see. It's short, bilang aja, Bu. Short, short, yeah. short, And then he is. A, White white apa ya? Maksudnya putih gitu. Oh ya yeah, white bilang aja gak apa-apa, Bu. White atau si has a lighter skin gitu, atau kulitnya oh, yeah. itu terang, lighter itu maksudnya terang, lighter. lighter skin. And he is, he uh, is Bu. He he he is ya, yeah, he is turunan itu gimana ya? Maksudnya uh, orang tuanya ada uh, apa ya, uh, Belanda gitu. Oh, I see. Yeah, dari Ewers, oke, Ewers. Let's say uh, half, dibilang aja half, a oh. half Dutch, ya, yeah. oh. half Dutch, mas, setengah Belanda, setengah Belanda. Half itu maksudnya ada keturunannya, gitu ya. Yeah. Half, uh, half Dutch, gitu. Oke. Oke, oke, that's very good ya, yeah. that's very good in term of uh, elementary skill, that's very good. You you know what you're going to say and you know what Uh, vocabulary that you want to say even though it needs a uh, lot of improvement ya yeah. I'm gonna explain to you this coba Bu Nasya. ya sekarang okay. Ibu tadi bilangnya uh, ini ya humorous ya humorous artinya yeah. adalah humoris ya tadi yeah. bilangnya okay. humoris ya yeah. humoris itu bahasa yang bagus cuma orang orang bule itu jarang pakai ini Bu ya um. biasanya kalau uh, kalau bilangnya lucu itu bilangnya gini aja Bu funny funny, funny man gitu aja atau kalau mau pakai bagus tuh humorous tadi tapi bukan humoris tapi humorous humorous humorous humorous itu artinya uh, orang yang humor humoris lah kalau bahasa indonesia humorous humorous ya ada funny ada ini ini uh, horong tulisannya salah ya oh pakai oh ya i see sorry humorous ya. humorous ya. humorous ya. Oh ya ini sorry ini pakai Amerika ya, oke. Okay. Uh, nah kemudian uh, ini uh, ibu juga harus ingat juga tadi ada beberapa ini bu yang perlu ibu bagus tadi sebenarnya gini, he is a half half Dutch artinya dia setengah Tengah setengah Belanda, Belanda. Dutch hmm. Dutch itu orang Belanda Dutch ya. Hmm. Atau ibu boleh bilang gini. He has a Dutch uh, has a Dutch blood in his fat family. Atau kalau orang Indonesia bilangnya dia punya darah Belanda di di keluarganya. Jadi maksudnya itu keturunannya ada ada Belandanya. Gitu ya. This is very good ya. Kemudian tadi ibu pengen bilang misalkan ada kata ini yang sering keluar ya. Tadi ibu buat uh, ya karena ini masih basic nggak apa-apa. Cuma -apa. nanti uh, ini cuma saya kasih tahu ininya apa sinonimnya. Tadi ibu sering menyebut kata likes ya. Uh, Oke. Okay. Kira-kira untuk menggantikan like, sinonim yang bisa menggantikan like itu apa aja bu? Coba. Ya se, -se ini bu, seingat ibu. Uh, sinonim dari like. us uh, uh, ya. Apa bu? Maaf seperti oh, ya nggak maksudnya sinonim like, kalau sinonim ya itu itu maksudnya sinon arti kata yang lain nggak maksud saya kira-kira kalau kata suka itu kalau dalam bahasa Inggris selain like itu apa bukan ya sorry need itu butuh itu ya need itu butuh oke okay. nah coba ini makanya supaya ibu kosakatanya itu ini apa menambah gitu ya soalnya nanti kalau ibu persiapan masuk akademik itu banyak kosakata kata yang uh, akan keluar, gitu ya. Boleh, Ibu pakai ini, Bu. At Ad admire, admire itu artinya mengah, mengagumi oh. atau menyukai. Boleh admire, misalkan bilang gini aja: "He admires uh, football." Boleh artinya dia mengagumi sepak sepak bola atau dia suka sepak bola, gitu nggak apa-apa, atau boleh pakai love boleh pakai love, love kalau dalam bahasa Inggris itu tidak hanya berarti cinta, tapi juga bisa berarti su suka, menyukai itu bisa pakai love. Makanya kalau kalian sering nonton film drama gitu ya di apa di film-film di di luar negeri itu biasanya ya yeah, uh, do you love me gitu ya jawabannya yes I love you but not romantic Romantically artinya apa? Yes. yes I love you but not romantically artinya apa? Suka tapi Nah saya suka kamu atau saya sayang kamu tapi tidak secara romantis Nah tidak secara romantis jadi sayangnya itu hanya sebatas teman atau gimana gitu ya Nah makanya kalau kalian bilang love itu belum berarti su so, so, uh, belum berarti tidak selalu diartikan cinta ya kalau dalam bahasa Inggris bisa diartikan su, suka atau sayang juga boleh. Ya. Nah makanya ini Bu, jadi kalau ibu menjelaskan itu coba uh, kosakata semua itu dipakai, nggak apa-apa. Ini memang butuh latihan ya. Artinya uh, uh, memang perlu banyak ngomong. Nanti kita fokusnya hari ini speaking, jadi akan saya ajarkan. Oke, okay. coba ya kita ulang lagi Bu Nas, ya. Kita, ini sekarang tadi sudah saya saya breakdown. Nah, jadi sekarang kita coba uh, ini menggunakan panduan ini ya. Tadi kan masih basic ya. Sekarang kita pakai panduan ini. Oke, okay. uh, this is, can be your family, can be uh, someone else. Jadi boleh dari keluarga ibu atau boleh dari uh, luar ibu. Uh, maksudnya orang di luar keluarga gitu ya. Nah di sini ada ininya plan a short description of someone you admire. Coba jelaskan atau short description itu menjelaskan singkat ya tentang seseorang yang yang Anda Anda kagumi. Kagumi itu bukan berarti cinta ya. Artinya tidak hanya tidak hanya pasangan, tidak hanya apa? tidak hanya anak, tidak hanya apa? tidak hanya orang tua tapi boleh orang lain. Misalkan ibu itu misalkan ada ada punya do, dosen dulu waktu kuliah itu bu ada dosen yang ibu apa kagumi gitu ya kemudian hmm. menjadi menjadi apa menjadi motivasi ibu supaya ibu sekarang bisa jadi dosen itu kan ada ya jadi orang yang menjadi panutan gitu ya itu boleh kemudian think about this question coba uh, kalau ibu bingung ngomongnya nanti ibu boleh melihat ini satu-satu ya jadi misalkan ketemunya di mana pertama how did you do meet kira-kira ketemunya bagaimana Kemudian, what kind of relationship do you have? Artinya apa, Bunas? Uh, hubungannya seperti apa dengan? Nah, itu? Jadi, misalkan hubungannya itu hubungan suami istri ya, maksudnya hubungan ini ya, hubungan percintaan atau hubungan uh, kerja atau hubungan murid dan guru. Bisa hmm. aja, ya. maksudnya hubungannya itu bagaimana? Artinya, dia itu guru saya, dia itu suami saya, dia itu anak saya dan sebagainya. Ya. What's his or she like? Artinya, dia itu orangnya bagai bagaimana? Jadi, seperti tadi ya, misalkan dia itu galak atau dia itu seorang yang sangat bijak, misalkan ya, atau bagaimana gitu ya. Kemudian keempat, what does he or she look like? Kira-kira, look like itu maksudnya adalah bentuknya itu bagaimana? Bentuk dalam konteks fisiknya itu bagaimana? Misalkan... Hidungnya mancung dan sebagainya tadi sudah ada di contohnya juga ya. Tadi, Bunda juga sudah menjelaskan. Tadi bilangnya lighter, lighter skin artinya kulitnya itu apa agak-agak uh, cerah gitu ya, jadi tidak putih tapi cerah gitu ya. Soalnya kalau ibu bilang white, itu berarti kayak itu ya, orang-orang Eropa itu ya. Iya. <laughs> kalau white itu orang-orang Eropa itu bilangnya kulitnya agak cerah gitu ya, uh, lighter, lighter skin. Kemudian lima, why do you admire him? Kira-kira kenapa ibu mengagumi orang-orang tersebut? Nah, coba ibu kalau ada kertas boleh di ini coret-coret. Jadi panduan gitu aja ya. Tapi kalau misalkan mau langsung juga nggak apa-apa. Silakan. Oh ya, cuma Bunda saja ya. Oke, kalau begitu silakan Bunda sih. Uh, kalau Ibu bingung mau ngomong apa, sekali lagi ya. Kalau Ibu pause, coba Ibu bilang kata you know tadi ya. Coba mikirnya pakai you know tadi. Kemudian kalau Ibu uh, bingung mau ngomong apa, lihat pertanyaan ini bu satu-satu. Jadi pegangan ya. Jadi dijelaskan satu-satu boleh. Atau mau mau lompat-lompat dari satu sini dulu, ini dulu juga nggak apa-apa. Ya, jadi nggak harus, nomor satu, dua gitu nggak harus. ya. Coba ya bu ya, nanti kita latihan speaking. Ya. Uh, nanti akan saya koreksi. Nanti kita ulang lagi. Pokoknya setidaknya, ibu, saya ingin teman-teman yang masuk hari ini atau teman-teman yang sekarang nonton di YouTube sekarang itu terbiasa mengucapkan bahasa Inggris supaya uh, kalian nggak nggak merasa terbebani gitu ya. Jadi seperti hanya kalian ngomong dengan bahasa Indonesia. Gitu ya. Coba, uh, Bu Nus, silakan Bu. Ibu pengen coret-coret dulu atau langsung ini Bu? Uh bingung juga nih coba kalau kalau misalkan ini coret-coret belajar nggak apa-apa bu ya nggak apa-apa coba nggak usah ini bu nggak usah dijawab lengkap dicoret-coret aja kira-kira ngomongnya apa apa ketemunya di mana itu tulis taunya aja pokoknya seperti itu loh bu seperti ibu pengen presentasi itu loh. kan coret-coretnya nggak nggak perlu semuanya ya oke saya kasih waktu dua menit dulu ya saya siapkan ini juga uh, mbak Ega halo. Mbak Ega, halo? Halo Mbak Ega. Oke, Mbak Ega tolong di ini ya, ingatkan ke siswa ya. Maksudnya datang di telat di akhir nggak apa-apa. Nggak harus ini. Nanti uh, di akhir ada grammarnya Oke, saya tinggal sebelahkan sebentar, Bu ya. Oke, okay. uh, Bu Nes, are you ready? Yes, sir. Oke, okay. uh, I give you, yeah. don't worry yeah. I give you five minutes. Don't worry, don't, don't be afraid of making mistakes. Jangan takut melakukan kesalahan, because every mistake uh, there will be a lesson. Setiap kali ada kesalahan itu pasti ada pelajarannya. Coba di ini aja. Saya pengen uh, kalian tuh terbiasa gitu aja ya. Coba silakan Bu, nggak apa-apa. silakan. Oke. Okay. Uh... Yeah, I have someone. This ah, uh, I meet him at yes. Uh, at university. Oke, okay, ke. Apa ya sama-sama sebagai apa ya dosen junior gitu mana ya gitu. uh, Oke, okay, uh, we at the time we yeah, were time, we were fresh we were fresh lecturer. Fresh lecturer. Artinya fresh lecture itu dosen pemula, fresh yeah. bilangnya. Oke. Okay. Kuwan, Bu, silakan lanjut. Uh, he is my friend ya. Jadi, okay. di yeah. he is my He is friend. my friend. Oke, okay. good, Kuwan. Go and Walya, oke, okay, number 3 was uh, uh, tidak ini bu, jangan ibu nggak usah seperti menjawab Hati, gitu, soal ya. gitu aja. Jadi ibu ibu seperti itu loh bu, menjelaskan cerita, kalau ya. menjelaskan kayak cerita hmm. gitu ya. Nggak nggak perlu itu aja. Coba pulang um, lagi aja bu, pulang lagi aja bu, pulang lagi aja. I, i, i, I want to I want to tell you about my uh, the person I admire gitu ya. Okay. Saya ingin menjelaskan tentang orang yang saya kagumi. Kagumi ya. Oke okay. coba bu, bilang I want to I, want to, yeah. I, I want, want to tell to. you to tell you about, about, my, some, about someone, someone that I admire admire admire I admire okay good yeah uh, I meet him in university at time okay uh, you know we are a junior lecturer at fresh yeah. lecturer Oke, okay, pakai sim. Oke, okay, good. Good, Juan. Go In university. All right. And then she is my friend. All right. Sejak eh, semenjak itu ya. She is okay. uh, my since friend. then. Since then we become we become friends. Friend. She is uh, sorry. She is is a mother okay good. we have uh, she has uh, four child all right and then uh, dia apa ya dia uh, orangnya humoris juga she is uh, she is Funny ya, oke. Okay, she is yeah, funny. Funny. Funny. Uh, she is a funny person gitu boleh. Yeah. Funny person. Suka tertawa. Coba. Uh, suka uh, tertawa. Coba bu. Suka kan apa bu? <laughs> <laughs> like suka. Suka kan. Gitu. Nah, life to life to like to love Like to uh, love uh, okay. Like to laugh. Oke. Okay, Bagus bu. But, Nggak apa-apa terus. You know, sih, apa ya, Judas ya banyak. Oke, okay, Judas itu Judas bilangnya banyak banyak masukan gitu. Kalau kita Oh, ada. I see. She so, is a very critical, bilang yeah, aja kayak yeah, gitu. Okay, critical, yeah. critical itu maksudnya uh, uh, orang yang gampang kri kritis kalah kalau bahasa yeah. Indonesia tuh. Okay. Good is uh, yeah, very critical. And then she she is sering memberikan motivasi itu. Sirex giving. Ya yeah, Sirex giving, giving. Motivation for good bagus for me. Alright good. To, to melanjutkan gimana ya. To. Kon. Continue con my oh, doctoral uh, level ya. Artinya okay. pada. Kita, degree SPT. degree nah, degree. Doktoral degree. degree. Okay good. oke okay, apalagi si si brings yes si brings alright ya yeah. uh, bantuan apa ya GCF ah uh, uh, help help ya yeah, help me she helps me tuh she helps me about ya yeah, help uh, yeah, the money ya yeah. Oh, I see. Si me financially um, gitu ya? ya. Financially, financially and ya, yeah, doctoral my doctoral degree. Oh, I see. Oke. Okay. Ya sudah sampai situ aja. Oke, okay, good ya. Coba tadi sudah bagus ya. Coba maksudnya ibu mulai mulai bisa me, apa me, nyaman gitu, ya. mencoba nyaman. Walaupun belum kelihatan nyaman, tapi mencoba nyaman. Nah, uh, maksud saya begitu bu. Coba ibu kalau ngomong sekarang itu Ibu jangan takut salah ya. Maksudnya kalau ada kosakata kosa -kata itu kata ya, ya. jadi ibu itu sering ragu-ragu gitu ya. Maksudnya tadi suka. Suka kan ibu udah tahu kan bahasa Inggrisnya apa? Jadi tinggal e. tinggal ini aja. Maksudnya ibu itu kadang sudah tahu tapi ragu-ragu gitu ya. Itu senang tangkap saya seperti itu. Uh, jadi maksud saya adalah coba kalau kalian bicara bahasa Inggris itu ibarat kalian itu belajar ini apa belajar bahasa daerah lain. Jadi kalau misalkan Ibu itu orang ini ya, ibu orang Sumatera Utara, belajar bahasa Aceh gitu. Jadi mm -hmm. ya seperti itu aja. Jadi nggak perlu nggak perlu ada beban gitu, nggak perlu. Walaupun memang ada nanti ada beberapa ini ya, gramernya berbeda tapi kan intinya sama. Jadi kalau kalian nggak nyaman, itu nanti akan susah. Jadi nyamankan aja. Nah, saran saya tadi kalau kalian mau mau mikir gitu ya, itu bilangnya apa tadi? You know. Tadi Buna sudah bisa ya. You know, uh, uh, misalkan Misalkan tadi gini ya, I like, uh, you know, blablabla. bla gitu. Jadi, you know itu seperti kalau dalam bahasa Indonesia itu anu, gitu ya. Anu uh, kalau bahasa Indonesia itu kayak eh uh, gitu ya. Nah, anu itu. Pokoknya seperti itulah. Jadi, kalau kalian pause nggak tahu apa, bilangnya you know, gitu aja. Nah, itu itu triknya ya. Nanti kita asah terus ya di kelas ini ya. Kita punya masih punya banyak waktu untuk ngasah speaking. Oke, okay. tadi ada beberapa kosakata yang bagus. Ada ke, uh, tadi ada critical ya, critical itu artinya uh, kritis. Nah, ibu uh. coba jelaskan. Nah, kalau ibu seperti itu bilangnya critical about bla bla bla, misalkan gitu bu. Jadi uh. suka kritis tentang apa gitu. Misalkan uh, she is very critical about uh, about my education, misalkan dia itu sangat kritis tentang pendidikan pendidikan saya jadi ada ada kata uh, pokoknya kritikalnya itu aspeknya apa gitu kan itu kan jadi lebih bagus kemudian ya. tadi ada kosakata yang bagus juga tadi uh, help me financially tadi ya. Ibu pengen bilangnya uh, give help itu bahasa Indonesia Bu itu bukan bahasa Inggris ya Nah itu bahasa Indonesia yang di jadi bilangnya kalau membantu ya bantu aja me. jadi nggak perlu dia memberi saya bantuan Nah itu bahasa Indonesia sekali bilangnya she helped me kalau masalahnya uang dan sebagainya itu kan berarti secara finan okay. finansial pakainya advok she helped me financially and emotionally nggak apa, apa bu dia membantu saya secara finansial dan secara emo emosi atau secara psikologi ya emotionally itu kayak ngasih support yang motivasi itu maksudnya emo emotionally ya jadi uh, maksud saya adalah coba teman-teman, oke, okay, write this down ya, yeah, so can understand. Maksud saya selain kata tadi, coba kalian kalau ngomong bahasa, mulai mem bisa membedakan antara bahasa Inggris sama bahasa Indonesia yang di yang diinggriskan. Beda, teman-teman. Contoh ya, kalau dalam bahasa Indonesia itu sering kalian sering seperti ini. Uh, dia, contoh dari Bunda tadi ya, dia memberi bantuan Memberi bantuan. Bantuan ke saya. Gitu ya. Atau dia memberi gambaran tentang bla bla bla. Gitu ya. Nah, teman-teman, dalam bahasa Indonesia, baik kalian sadari atau tidak sadari, akan sering muncul kata membe, memberi. Itu sering banget. Ya. Memberi. Nah, kalau dalam bahasa Inggris itu kalau ada kata memberi itu jangan jangan diterjemahkan memberi, Di, disesuaikan konsep gaya gaya orang Inggris. Kalau orang Inggris atau orang-orang yang berbicara pakai bahasa Inggris itu memberi ini dihilangkan karena bantuan itu sudah bisa menjadi kata ker kata kerja. Jadi dia membantu saya membantu saya memberinya itu dihilang dihilangkan. Terus kalau gini gimana? Dia memberi gambaran tentang bla Kira-kira kalimatnya yang bagus bagaimana? Dia menggambarkan. Nah, menggambarkan tentang bla, bla, bla Artinya, secara kalian sadari maupun tidak sadari, orang Indonesia itu sering apa ya? menggunakan kata memberi yang harusnya tidak tidak perlu karena gambaran itu bisa menjadi kata kerja kata kerja bantuan juga bisa kata kerja nah, ini yang kemudian kalau kalian inggriskan itu jadinya aneh jadi tadi ya he gives me help itu aneh sekali karena itu bukan bahasa Inggris tapi bahasa Indonesia yang di yang diinggriskan bilangnya ya memberinya itu nggak perlu disebutkan langsung aja she helps me a lot gitu aja dia membantu sangat sering membantu saya she helps me a lot atau she, berarti menggambarkan tuh bahasa Inggrisnya apa? This describes, ya, she describes about blah blah blah, atau she illustrates about blah blah blah. Boleh jadi intinya, coba kalian kurangi, kurang-kurangi menggunakan kata memberi, ya. Nah, kalau ada teman-teman yang mahasiswa saya, yang kalau bimbingan sama saya, kalau menulis skripsi atau menulis jurnal pakai bahasa Indonesia, itu saya sering apa uh, coret kalau kat, pakai kata memberi karena enggak efektif jadi kalau hmm. kalau orang Indonesia itu kayak redundant gitu ya artinya yeah. mengulang yang sama karena tinggal bilang aja dia membantu sa, yeah. saya gitu kan lebih efektif kalimatnya makanya Bunas mungkin juga sama ya kalau yeah. kalau membimbing dosen uh, sorry membimbing mahasiswa pasti kalau ada kata memberi itu jatuhnya apa redundant kalimatnya itu yeah. jadi yeah. malah Malah murahan gitu ya, kalimatnya itu jadi bukan tidak terkesan aka, akademik. Makanya, kalau e, kata memberi ini dikurang-kurangi, ya. walaupun wajar dalam bahasa Indonesia, tapi kalau dalam bahasa Inggris itu dijauhi, kecuali memang dia itu memberi. Jadi, memberi. nah, mem memang kata utamanya itu memberi, misalkan memberi uang. Nah, itu kan enggak, enggak ada lain menguangkan itu kan nggak bisa, berarti tinggal mem memberi uang di saja. Gitu nah, ini berarti gunakanlah kata memberi kalau memang itu sebagai kata kerja utah, utama. Tapi kalau misalkan kata-kata seperti ini, nah itu jangan jangan pakai memberi, langsung aja dia memba membantu, dia menggambar menggambarkan dan sebagainya. Nah, ini berlaku dalam bahasa Indonesia juga. Makanya kalau uh, mahasiswa saya yang bimbingan sama saya, kalau memberi kata memberi seperti ini saya saya biasanya saya coret atau enggak saya suruh ganti Oke okay. uh, seperti itu ya Bu Nasya. ya, ya. Oke okay. uh, jadi nggak apa-apa nanti kita kurang-kurang uh, kita coba kurangi sambil jalan ya nah Oke okay. uh, kita hari ini ada materi baru ya dari saya sebentar Oke okay. kita hari ini belajar Tenses sama ada grammar baru Halo Mbak Ega Halo Mbak Ega Halo Halo Mbak Ega. Oke, Mbak Ega, tolong dikasih tahu ya untuk siswa datang telat nggak apa apa. Datang telat nggak apa apa karena ini materi materi ininya. Jadi biasanya awal latihan dulu, nanti di awal di akhir materi gitu ya. Jadi teman-teman yang datang telat nggak apa apa. Silakan dikasih tahu di grup ya. Oke, teman-teman, hari ini akan saya ajarkan apa itu modal verb. Ya, untuk teman-teman yang Pernah masuk di kelas saya, di kelas atas seperti GUNAS, ya. Kemarin sudah masuk kelas atas, mungkin sudah hafal apa ini, ya. Cuma ini saya kasih karena memang ada beberapa orang yang sedikit bingung sampai sekarang seperti itu, ya. Karena bahasa Indonesia itu enggak ada modal, modal itu konsep bahasa Barat, bahasa asing, bahasa Indonesia itu kita nggak mengenal kata modal. Nah, teman-teman, maksud modal adalah kata yang dia itu bukan kata kerja tapi berdiri sebelum kata kata kerja makanya disebut modal modal verb artinya dia itu seperti kata kerja tapi tidak kata tidak kata kerja sebelum kata kerja contohnya seperti ini ya bahasa indonesia aja dulu saya akan menyapu rumah perhatikan saya pengen tanya bunas bunas kata kerjanya yang mana bunas menyapu Bagus kata kerjanya menyapu akan itu posisinya sebagai mo, modal modal jadi ini bukan kata kerja karena kata kerjanya yang ini ya, bahasa Indonesia bahasa Inggris mirip ya cuma kalau dalam bahasa Indonesia tuh agak gampang me, ininya apa me, merawatnya karena sudah jelas seperti ini bentuknya tapi kalau bahasa Inggris sedikit berbeda coba bu Nas, Inggriskan ini bu I I will, I will apa sweep, sweep the the house, the house atau sweep my house? Kita coba boleh. Eh, the house ya? Ini nggak ada rumah saya. The house, oke okay, good. I will sweep the house. Saya akan menyapu rumah. Perhatikan ya. Oke, okay, ini tensesnya adalah future ya. Nanti akan saya kasih tahu. Habis ini kita belajar tenses. Ini tensesnya future, yaitu adalah. Dia memiliki modal will menyatakan masa de masa depan kegiatan yang belum dilakukan tapi akan kalian akan kalian lakukan. Nah, ini kata kerjanya di sini. Ini subjek, ini modal, ini kata ker kata kerja. Nah, Oke okay. seperti ini ya. Nah kalau teman-teman kalau akannya itu di masa lalu bagaimana? Jadi kemarin saya akan menyapu rumah. Kira-kira, bahasa Inggrisnya bagaimana? Yesterday, I would, I would sweep bagus, the, the house. house. Nah Perhatikan teman-teman ya. Yesterday, I would sweep the house. As you can see here, seperti yang kalian lihat di sini, Harusnya yang namanya tenses itu, kalau dia berubah dari satu tenses ke tenses yang lain, itu yang berubah adalah kata, ker, kata kerjanya. Contoh ya, saya akan beri contoh. Misalkan, I meet you today. Kalau ketemunya kemarin bagaimana? I I met, I, I met ya. you yes, yesterday. Today. Nah, berarti penanda tensesnya itu adalah kata ker, kata kerjanya nah perhatikan yang ini teman-teman kata kerjanya sama nggak sama. sama karena yang berubah itu adalah modal modal modalnya nah makanya modal itu nama lengkapnya adalah modal modal verb artinya adalah modal yang memiliki sifat sebagai kata ker, kata kerja karena kalau dia dijadikan masa lalu ya kalau dia dijadikan masa lalu otomatis yang berubah itu bukan kata kerjanya tapi mo, modal modalnya kata kerjanya itu tetap kayak gini nggak berubah contoh ya ini kalau pakai will kita coba pakai modal yang lain ya habis ini saya akan jelaskan misalkan modal lain itu ada can can itu bisa ya I can drive a truck. Saya bisa mengemudikan truk, ya karena mungkin uh, dia punya sim, ya punya sim ini ya, sim apa sim sim B ya untuk mana apa me, uh, me, me, me, ya sim B. Intinya untuk mengendarakan kendaraan besar, gitu ya. I can drive a truck, coba kalian ini ya, kalau misalkan uh, ketika muda dulu gitu ya, saya bisa me, apa, mengendarakan truck, mengendarai truck, kira-kira bahasa Inggrisnya bagaimana, I could, could bagus. L nya hilang Bu, could, could, yeah. nah, could. L nya hilang ya, could. I could drive a truck, a truck. nah Coba lihat ya, harusnya kalau dia mengikuti aturan wajarnya, kalau berubah menjadi tenses yang lain, penandanya itu adalah kata ker, kata kerjanya. Ya. Tapi ketika dia berubah kalimat yang ini menjadi seperti ini, maka yang berubah itu adalah mo, modalnya. Jadi modal itu, kata kata panjangnya itu adalah modal verb. Nama panjangnya itu ini modal karena dia itu bisa berfungsi bisa apa ya punya walaupun dia bukan kata kerja tapi punya semacam ini ya apa bisa berfungsi seperti kata kata kerja karena ya. ketika dia berubah tenses otomatis bentuknya yang berubah itu bukan kata kerjanya tapi mo, modalnya oh. seperti itu ya. Jadi ada can jadi jadi code. Bedanya maknanya. Karena kalau seperti ini yang atas berarti orangnya itu masih bisa mengendarai truk karena mungkin simnya itu masih berla masih berlaku. Tapi yang ini dulu bisanya, sekarang sudah tidak. Sekarang sudah tidak bisa. Kemungkinan karena simnya sudah mati atau mungkin dia sudah sudah nggak sanggup lagi. Karena kalau nyetir truk sama bus itu kan tenaganya kuat ya. Jadi kalau orang yang sudah berumur agak ini itu kadang agak susah. Gitu. Karena memang apa agak agak berat itu. Saya dulu pernah apa pernah pernah kebetulan ini Pak Adi saya itu bisa mengendarai truk ya. Jadi dia itu pokoknya kalau sudah sudah agak agak sepuh gitu. Jadi beliau itu kalau kalau nyetir itu nggak bisa nggak bisa lama. Paling cuma sejam dua dua jam. Sekarang malah sudah nggak bisa lagi nah jadi seperti ini teman-teman ya jadi jangan kaget kalau modal itu nama lengkapnya adalah modal modal ya. verb karena dia itu punya semacam ini apa semacam uh, apa ya uh, sifat kata kerja oke sekarang kita masuk ke sini ya oke mbak Ega coba dikasih tahu di grup ya uh, kalau masuk telat nggak apa-apa gitu ya uh, mbak Ega please standby ya mbak ya please stand by. Oke, okay, uh, oke okay lah. Oke, okay, modafob itu seperti ini teman-teman ya. Ada ken, kemudian berubah menjadi cut. L-nya hilang bu ya, ya. bukan cut. Cut. Ini ibarat tajwid, bu, ya. Ibarat tajwid. L ke sebelum d itu biasanya mati bu. Ya. Jadi kalau bahasa bahasa Arab itu tajwidnya kan ada ada apa ketemu apa nun sukun ketemu apa itu kan ininya mati ya. Kalau ini kalau ada l sama d di belakang L-nya itu mah mati, soundless, tidak ada bunyinya. Could may. Ya. May itu artinya apa, Bu? Bo? boleh ya. Atau mungkin saja, boleh, bisa artinya bisa boleh, bisa mungkin saja. You may she may come. Artinya apa? Dia mungkin saja dah datang. May itu artinya bisa boleh, bisa mungkin saja berubah menjadi bentuk ininya mic. mic. ya, pakai ke ya bukan pakai ke kalau ke itu mikrofon itu ya yang buat azan itu ya kalau ini mic, pakai ke Mic. Nah, mas itu artinya harus ada shall, ya sama bacanya gimana ini bu shoot shoot bagus ya l nya hilang ada will jadi good, good. Nah, jadi seperti itu ya, artinya modal ini, teman-teman, intinya dia itu adalah auxiliary sebenarnya. Jadi tambahan kata, tapi dia punya sifat seperti kata kerja. Karena ketika tenses-nya berubah, dia itu bisa menjadi petunjuk tenses tersebut. Bukan kata kerjanya. Nah, teman-teman, nah sekarang akan saya ajarkan ya. Perhatikan ya, nah ini. You Mary could play the piano. Jadi letak dari kata kerja ini, uh, sorry, letak dari modal itu adalah sebelum sebelum kata kerja di tengah-tengah antara subjek dan kata kata kerja. Jadi sama seperti bahasa Indonesia. Jadi kalian nggak perlu repot ya, mirip ya. Uh, jadi nggak nggak nggak akan bingung. Soalnya kalau bahasa Jepang uh, itu repot karena kalau bahasa Jepang itu letaknya di akhir. Jadi hmm. merubah ini, merubah merubah maknanya. Sama juga bahasa Arab. Teman-teman yang di sini yang bisa bahasa Arab itu kalau ada modal kayak gini itu larinya di belakang. Oke, saya akan jelaskan ya. Nah, kemarin kalian masih inget ini enggak? Apa? Subjek. Masih inget ini enggak? Ibu Nas masih ingat enggak, Bu? Subject, verb, agreement. Subject, verb, agreement itu adalah kesepakatan antara subject dan dan verb. Jadi kalau subjeknya seperti ini, maka kata kerjanya mengi, mengikuti. Kemarin masih ingat ya. Contoh ya, kalau ada I love you. Kalimat kayak gini ya, I love you. Kalau karena subjeknya tunggal orang pertama, maka kata kerjanya nggak perlu pakai pakai s, nggak perlu karena tunggal orang perta, pertama, bukan tunggal orang tunggal orang ketiga. Kalau tunggal orang ketiga, contoh ya, berarti bagaimana ibu? He loves. Loves. Ya, loves Bukan love love, love. She loves, she loves you. Nah, she loves you. Ada s nya. S itu teman-teman penanda bahwa, ya penanda bahwa subjeknya itu orang keti, orang ketiga, bukan tunggal. Artinya orang ketiga bukan tunggal, otomatis ketambahan s. Nah ini namanya adalah subject and verb agree agreement hmm. artinya yang namanya kata kerja itu selalu mengikuti sub subjek. jadi ngikut ya. nah modal teman-teman yang saya ajarkan ini ini ya kalian bisa lihat ini ya itu adalah salah satu uh, ini salah satu hal yang membatalkan kesepakatan antara subjek dan dan verb. Jadi ibarat kalian wudhu, ini adalah hal yang membatalkan. Agreement itu artinya apa sih? Kese kesepakatan. Apatan. Kalau ibu ada perjanjian usaha dengan orang lain, kira-kira perjanjian itu bisa batal nggak, bu? Bisa. Bisa. Kalau kesepakatannya itu ada yang di, ada yang dilanggar, ya kan ya. Oke. Nah, ibarat seperti itu, bu. Jadi kesepakatan antara subjek verb itu bisa apa? Batal, kalau ada yang memba, membatalkan. Salah satunya adalah mo, modal. Makanya, teman-teman, kalau kalimat seperti ini ya. I, i misalkan, gini aja deh, kalimat ini ya. She loves you, dia mencintai kamu. Kalau dia bisa mencintai kamu, berarti bagaimana bahasa Inggrisnya? She can, she can love, love you. Love, love, bu, love. love, yeah. love you. Ada S-nya enggak, Bu? Enggak. Enggak ada. Karena modal itu membatalkan apa? Subject and verb agree, Agreement. Jadi udah enggak ngikut lagi yang namanya kata kerja di sini walaupun ada loh Mas Bakti, ini kan, si. katanya si itu pakai S belakangnya. Lihat dulu ada mo, ada modalnya. Jadi kesepakatan kesepakatan tadi itu ba batal. Total batal. Jadi kalau kalian mau nulis, misalkan Bunas mau nulis atau mau apa, kalau ibu pakai modal yang ini, walaupun subjeknya tunggal, otomatis tidak perlu pakai pakai s karena ba, batal. Jadi ibarat itu ya, ibarat ibu sudah wudhu ya, ibu tiba-tiba ada ada ini, ada apa uh, ini, misalkan or, tetangga yang ketika ibu beli beli apa gitu, nggak sengaja megang megang tangannya ibu, otomatis puas apa wuduhnya batal gitu karena itu bukan bukan mukrim kecuali kalau dia sudah apa uh, apa ibu ibu puasanya apa wuduhnya uh, memang sudah batal ya berarti nggak masalah tapi karena ibu sudah wudhu, maka batal gitu karena bukan mukrim uh, contoh lagi ya misalkan ya I give you one example ya contoh lagi seperti ini ya. Artinya apa? It has many benefits. Hal itu mempunyai banyak manfaat. Itu gitu aja boleh bu. It, itu itu ya? bisa diartikan itu aja. Itu punya banyak manfa manfaat. Sekarang kita tambahkan modal ini ya. Otomatis bagaimana bu? It will. It will has. Hmm. Have many. Nah, have bentuknya lari lagi menjadi bentuk yang per pertama. Um, S-nya dihilangkan bu. Yeah. It will have many benefits. Benefits. Nah, perhatikan ya, kalau ada modal seperti yang saya bilang tadi, otomatis subjek verb-nya ini bah batal. Jadi kata kerjanya itu balik lagi ke bentuk per pertama tanpa. Tanpa s, ingat has itu singkatan dari have, ketambahan s, has itu singkatan dari have, ya. Jadi orang Inggris itu suka main, jadi singkatannya ini. Jadi kalau seperti ini karena ada modalnya, otomatis dia balik lagi ke bentuk pertama. Pertama, nggak pakai s. Nah, ibu kemarin sudah. Ini ya, Bu. Ya, sudah tahu bahwa bentuk kata kerja yang bentuk pertama enggak pakai S itu adalah bentuk apa, infinitive. Jadi, intinya karena Ibu sudah mengambil sudah kelas sebelumnya, jadi maksudnya adalah bentuknya itu setelah modal itu diikuti kata kerja invi infinitif. karena kesepakatan, kesepakatan tadi adalah eh, kesepakatan tadi itu, Pak. Jadi ibarat sholat. Jadi ini kalau kalian pengen belajarnya pakai analogi ya, supaya gampang nyerapnya. Itu kalau ibarat wudhu atau sholat itu ada yang membatalkan. Misalkan kalian sholat tiba-tiba nggak sengaja, ini apa nggak sengaja nginjak uh, kotoran ini misalkan. Kan ada ya. Misalnya kalau sholat tarawih gitu kan ada ada apa? Ada serangga yang apa kok ada apa mengotori tempat apa tempat sholat kita itu enggak sengaja nginjek itu biasanya batal. Sering sekali dulu, karena saya orang kampung ya. <laughs> kalau di kampung itu kan, kalau sholat itu kan di dekat sawah atau di mana gitu. Kalau tarweh gitu ya. Itu kalau kalau ada serangga lewat itu, pasti wudunya, <laughs> sholatnya pasti batal Oke, ini ya teman-teman ya. Oke, sebentar, hold second. Nah ini ya, uh, ingat. Dan juga modal itu nggak ada S-nya ya. Jadi walaupun seperti ini nggak ada. Yang jelas bentuknya itu enggak ada hikens gitu nggak ada, nggak ada. Jadi nggak ada modal tuh enggak ada wheels gitu enggak ada, nggak ada apa nggak ada nggak ada max atau mas gitu enggak ada. Jadi harus bentuknya seperti seperti ini. Nah, oke okay, uh, selanjutnya adalah teman-teman berarti bentuk modalnya hanya dua ya sir bentuk uh, bagaimana? ya can, could gitu nah, ya can, hanya, could ya, present dan pasten gitu ya oke okay, ya present uh, sama past oke okay. okay. jadi uh, penggunaannya berarti hanya dua kondisi itu aja nah ini saya akan jelaskan bu sebentar <laughs> ya ini ya Setelah saya buat seperti ini aja hmm. nah ini akan saya tadi kan saya sudah jelaskan fungsinya Nah, sekarang yeah. saya akan jelaskan satu-satu ya kita masuk ke sininya nah teman-teman uh, oke okay. ini boleh seperti ini bentuknya teman, teman ya. bisa dilihat can itu sama could tuh artinya sama can itu untuk situasi masa lalu kalau could itu situasi masa eh sorry can itu masa sekarang Could itu masalah, masa lalu ya, jadi kalau ibu bisanya sekarang itu bilangnya pakai pakai okay. can tapi kalau bisanya dulu, bilangnya pakai could. Could. Oh, nah, jadi ibu, sekarang udah nggak bisa lagi. Contohnya misalkan dulu ibu itu bisa manjak pohon, misalkan. Sama. Saya dulu ketika kecil bisa manjat pohon, tinggi sekali. Saya pohon jambu itu sering manjat sampai tinggi. Sekarang saya sudah tidak, sudah tidak bisa. Berarti bilangnya could bukan bukan can. can. Karena bisanya dulu, sekarang udah nggak bisa. Kan ada kan? Orang pasti bisa kayak gitu kan. Kemudian may. May itu boleh atau mungkin saja, atau bisa saja gitu ya. Nah kalau bisanya dulu atau bolehnya itu dulu bilangnya Mike, tapi kalau sekarang bilangnya May sama seperti Will, ya. Will itu akan sekarang, jadi maksudnya itu ya masa depannya itu besok, berarti sekarang gitu ya. Jadi misalkan Bunas besok masuk kerja, berarti apa apa masa depannya itu sekarang, belum dilakukan. Tapi kalau would itu sudah terjadi, sudah terjadi. Misalkan, Bunas kemarin kemarin pengen datang ke rumah saya, tapi tapi hujan gitu ya. Berarti bilangnya, I would visit your your house, but it it oh, rain, nggak jadi. Yeah. Jadi jadi akannya itu kemarin ya. Tapi sekarang udah nggak pengen lagi, itu mungkin ada acara lain gitu ya. Jadi akan tapi di masa lah, di masa lalu. Kalau will itu akan sekarang karena karena kejadian itu belum dilakukan dan akan dilakukan. Tapi kalau good itu peristiwanya akannya itu di masa di masa lalu. Nah ini ya berarti seperti dugaan ibu tadi ya good itu digunakan untuk masa masa lalu. Good, will, good tiga ini digunakan untuk masa lalu. Nah teman-teman mas ini artinya apa? Hah, harus, harus, mas. Ini boleh dua-duanya, jadi mau apa? Walaupun peristiwanya dulu sampai sekarang boleh pakai, mas. Hmm. Tapi kalau ada ini, ada, ada padanannya. Kalau sekarang biasanya padanannya adalah have, have to, hmm. harusnya, tapi nah, harusnya sekarang. Jadi, kalau I must go sama I have to go, itu artinya sah sama. I have to go, sama seperti I must. I must go, karena ini adalah sino, sinonim. Ya. Kalau pakai have to, otomatis punya bentuk yang masa lalu, yaitu had, had to. Berarti, kalau misalkan ada orang ngomong gini, ya, Bunda, ya, I want to... sorry, I wanted to go to your house, but I had to go home early. Artinya apa? Saya ingin sekali kemarin ya, kemarin saya ingin sekali pergi ke rumahmu, tapi saya harus pulang lebih lebih cepat karena mungkin istrinya nyariin atau anaknya nyariin dan sebagainya gitu ya. Had to go ya. Jadi ada dua versi ya, Bu ya. Untuk ini untuk harus ya, yang artinya harus bisa pakai Mas ya atau bisa pakai have to sama head had to jadi kalau Ibu nulis atau baca jurnal atau apa gitu, ada tulisan have to, itu artinya ha, harus. Jadi bukan bukan punya untuk, itu bukan ya. Intinya ha, ya, harus. harus. Nah, nah, yang sangat sering menjadi kesalahan dalam bahasa Indonesia, atau, atau kalau kalian sering baca kamus yang 5.000 kata atau 10.000 kata gitu ya, kalau dalam bahasa Indonesia, biasanya, Shall sama shoot itu seperti ini. Ya enggak? Shall hmm. itu harus sekarang ya. seharusnya sekarang, shoot itu seharusnya dulu gitu ya. Hmm. Kalau kalian dulu mungkin belajarnya ya di era order baru sama seperti saya. Saya walaupun saya waktu order baru tuh masih TK, saya saya kayak gini dulu. Tidak ya. shoot sama shall itu berbeda berbeda. Salah. Jadi kalau kalian dulu beranggapan bahwa shall sama shoot itu Padanan seperti yang atas ini itu salah karena shall sama should itu walaupun mirip tapi bukan buka maknanya itu berbeda shall teman-teman kita ke dulu aja ya should ini artinya adalah harus atau se -ha, seharusnya jadi bunas must itu bukan cuma harus ya jadi ibu bisa pakai should should itu juga bisa artinya ha, harus Nah shoot itu bentuk present sama pas boleh bu, dua-duanya boleh. Jadi shoot itu bukan untuk apa masa lalu aja, enggak. Dua-duanya boleh karena artinya harus atau seharusnya. Nah sedangkan, nah ini ya tolong di garis bawahi teman-teman yang nonton di video juga perhatikan. Sedangkan teman-teman. Kalau shall itu artinya harus. Boleh pas, boleh present juga, tapi biasanya digunakan untuk perit perintah. Kalimat order atau perintah ya. Jadi shall itu biasanya untuk perintah Bu atau sesuatu yang sifatnya itu resmi gitu ya. Jadi karena shall ini terdengar resmi Bu, terdengar kaku dan resmi. Contoh ya, kalau Ibu saya nggak tahu ya kalau di Aceh itu ada semacam Trans Trans Jakarta gitu ada nggak bu? Ada. Ada ya. Nah berarti ada semacam itu ya bu ya. Nah biasanya bu kalau kalau kalau nggak tahu sekali lagi saya nggak tahu ya kalau di Trans Jakarta bu atau Trans Jogja itu kalau kalau perintah di Trans Jogja itu ada tulisannya bu, ada tulisan pakai bahasa Inggris bu. Biasanya hmm. itu pasti ada tempat untuk kursi roda ya. Ada sesuatu hmm. apa? Ada tem, ada tempat khusus kursi roda. Nah Tulisannya itu biasanya gini, Bu. Displash. Artinya bagaimana? Tempat ini harus digunakan untuk orang yang berkebutuhan khusus. Disable itu sebenarnya artinya cacat, tapi kan... Kalau cacat itu kan agak ini ya, agak negatif ya. Bilangnya orang yang berkebutuhan khusus, artinya yang pakai kursi roda itu. Nah, shall itu dipakai karena ini adalah sebuah perin perintah kalimat yang sifatnya itu adalah himbauan. Nah, makanya Bu Bunas, saya nggak tahu ya, karena Bunas uh, jurusannya bukan hukum. Biasanya kalau jurusannya hukum, kalau kalian menerjemahkan undang-undang, uh, itu biasanya ada pakai shall karena dia itu sifatnya adalah atur aturan makanya kalau pakai undang-undang itu pakai shall atau ini gini aja Bu kalau Ibu pakai mungkin Ibu punya Quran yang ini ya terjemahan pakai bahasa Inggris ya kalau Quran terjemahan pakai bahasa Inggris itu kalau kalimat perintah itu pakainya shall biasanya bukan shoot karena dia itu perintah dan sifatnya itu undang-undang kalau kalau al itu kan kalau kalian belajar ilmu penerjemahan sesuatu yang bersih, kalimat perintah itu pasti hukumnya nyawa wajib, ya. jadi kalau kalian teman-teman di sini ya mungkin kalau yang mentafsir belajar kitab pasti paham, maksudnya kalau di Al Qur'an ya kalau perhatikan deh kalau di Al Qur'an itu kalau ada ada surat yang sifatnya itu wajib, ah, sorry yang pakai kalimat perintah biasanya wa, wajib, ya, jadi kalau wajib ada bla, bla, bla. Kecuali ada, ada ini, ada keterangan yang menje, menjelaskannya. Contoh, misalkan di Al-Quran itu ada tulisan gini: "Misalkan uh, orang yang apa, orang yang uh, ini utang, apa utang itu wajib dicatat, gitu. harus dicatat Ditulisan di, yes. di Al-Quran itu kayak gitu." Jadi, kalau kalian nggak nyatet, itu berarti kalian dosa. <laughs> tidak karena diterjemahkan lagi di apa ada ada apa ada dalilnya yang menjelaskan bahwa tidak harus di tidak harus dicatat tapi wajib di diingat gitu jadi nggak harus dicatat karena di Al Quran itu ditulaskan di surat Al Baqarah itu dituliskan bahwa kalau kalian berhutang itu wajib di, dicatat harus dicatat gitu ya berarti kan itu karena dia tulisan pakai pakai perintah otomatis hukum nyawa wajib padahal tidak karena ada dalil yang me, Menjelaskan. Jadi, kalau ilmu tafsir Quran itu kayak gitu. Jadi, intinya kalau menggunakan kata shal dan sebagainya, itu biasanya untuk kalimat perin perintah. Nah. Seperti itu ya, teman-teman. ya. Oke, okay. jadi saya ingin koreksi ya. Kalau ada pemahaman, atau kalian mungkin dari buku ya, yang menulisnya seperti ini, shal diganti shud itu adalah sa-salah. Saya ulang lagi ya, kalau ada kata "shall" diganti "shoot", itu adalah salah. Salah, karena "shall" sama "shoot" itu berbeda. "Shall" itu digunakan untuk undang-undang aturan gitu ya, atau sebuah perintah. Tapi kalau "shoot" itu biasa, jadi tingkatannya itu nggak sampai aturan atau undang-undang itu nggak nyampe, cuma kalimat biasa aja. Makanya, kalimat seperti ini itu biasanya muncul di dokumen-dokumen resmi ya, atau aturan-aturan dari pemerintahan. Oke seperti ini ya teman-teman ya. Uh, ada pertanyaan bu? Nah silakan bu. Gak apa-apa. Ya berarti penggunaan uh, model sini hanya dua kondisi aja ya se. Nah ini. Ya. Present nah, okay. maksudnya gini selama ini kan ada present perfect ada. Oke okay. oke okay. oke. Perfect okay. itu nggak nggak berlaku atau dingin. Nah jadi begini bu. Oke okay, saya akan jelaskan lagi ya. Lanjutkan ya. Nah tadi saya menjelaskan bahwa can could itu uh, ini bentuk presentnya, ini bentuk pasnya. Nah, could okay. bentuk yang kedua ini teman-teman, yang merah ini, yang saya tandain merah ini, itu bukan hanya untuk menjelaskan sesuatu yang sudah terja, terjadi atau intinya sesuatu di masa lalu. Past, bukan aja, bukan pasten aja ya. Could, uh, might sama would itu boleh digunakan untuk kalimat pre present juga. Tapi penekanannya adalah polite politeness. Apa itu politeness? Kesopanan. Kesopanan. Nah, jadi misalkan gini bu, saya kalau ngomong sama uh, uh, sama teman saya, saya ngomongnya gini bu, I can help you. Saya bisa menolong kamu. Tapi ketika saya ngomongnya sama atasan saya atau atau atau dosen saya dan sebagainya, saya ngomongnya kayak gini. I could help help you. Kalau dilihat, dicermati, loh, Mas Bakti katanya could itu untuk masa lalu. Berarti kalau kayak gini, berarti orangnya udah nggak bisa nolong lagi. Enggak, karena di sini pakai could karena untuk polite, politeness, jadi sopan gitu loh bu ya. I could help you, sir. Saya bisa nolong kamu, kok, Pak. I could help you, sir. Nah, jadi, menggunakan "put" untuk polite politeness. Nah, jadi, untuk yang merah ini, ya, artinya "put" mike, sama wood, Bentuk kedua ini tidak hanya untuk bentuk past tense, ya. boleh untuk simple present juga, tapi maknanya adalah polite politeness. Jadi, kalau saya pengen ngomong kayak gini, boleh. I would go to your house tomorrow. Kira-kira kenapa pakai would? Karena menekankan polite politeness. Jadi sopan gitu ya. Makanya ada dua istilah. Ada ini ya. Biasanya kalau kalian nonton kan gini ya, Will you marry me gitu ya. Kira-kira, kenapa kok nggak would you marry me? Kenapa kok will you marry me? Karena kalau pakai will you marry me, itu berarti menekankan bahwa orangnya itu sudah sudah dekat. Jadi kalau ya orang mau dinikahin kan berarti orang dekat ya. Kalau would you marry me, ini menekankan so sopan. Jadi kalau kalian kan nonton film, bro. kok ada yang pakai will, ada yang pakai would. Karena would ini menekankan sopan sopan jadi menghargai pasangan gitu ya kalau will itu ya bukan berarti ini kasar tidak tapi ini menekankan bahwa orangnya sudah sudah dekat ya oke ada pertanyaan lagi bu silakan sudah terjawab belum bu ya uh, mudah-mudahan sudah ya karena intinya kalau modal itu agak tricky sebenarnya ya nanti kalau untuk present pass continuous itu ada lagi nanti di kelas ini ya bu ya di kelas akademik ya saya akan ajarkan ya untuk ini nanti ada ada versi kedua versi ketiganya bu uh, itu untuk sesuatu yang tidak nyata jadi unreal ya. contohnya gini selain untuk politeness itu ada unreal ya contoh gini Uh, she could have been one of the victims. Ya. Dia bisa saja menjadi salah satu dari korban-korban tersebut. Jadi, gini Bu, saya kasih gambaran ya. Misalkan ada ya, ini cuma gambaran aja ya. Ini bukan, bukan apa, bukan, bukan menakut-nakuti ya. Jadi, misalkan saya itu uh, ada orang ya, ada orang dia itu pergi ke sebuah mall, kemudian mallnya itu. Ada aksi terorisme misalkan ya. Ada, ada bom misalkan ya. Tapi kemudian si orang tadi yang pergi ke mall tadi, apa bannya itu kempes di jalan, Bu. Si perempuan tadi bannya itu kempes di jalan. Nah, terus kemudian dia pulang. Dia pulang rumah mendengar berita, loh. ada ini. ada Tadi ada bom di tempat saya mau pergi yang saya nggak jadi. Kemudian dia bilang kayak gini. Uh, gini aja ya. I could have been one of the victims artinya apa saya bisa saja menjadi salah satu dari korban korban teroris tadi kenyataannya bagaimana kenyataannya dia selah selamat artinya ini untuk berandai berandai-andai jadi berandai-andai untuk peristiwa yang sudah sudah terjadi nah, contoh ya misalkan uh, ibu dulu pernah ini nggak bu ditawarin misalkan kuliah di bidang apa gitu bu selain di bidang ibu sekarang hmm. waktu kecil mungkin mungkin oh. mungkin maksudnya ya mungkin tertarik bidang apa gitu misalkan kalau saya dulu selain ngambil saya dulu sebelum saya ngambil sastra Inggris saya dulu niatnya ngambil hukum ya karena keluarga hukum semua kira-kira dulu ibu ninya apa bu ada kedokteran kedokteran ya berarti bilang aja gini bu I could have been a, doc, a doctor. Dokter. Karena dulu dulu pernah minat jadi jadi dokter jadi bilangnya I could have been a, a doctor. Ah, saya dulu bisa jadi dokter. Tapi kenyataannya bagaimana, Bu? Kenyataannya Bunda sekarang ngambilnya bukan bukan kedokteran. Buna ngambilnya akuntansi dan kemudian Bunda sudah menjadi seorang penga, pengajar gitu. Jadi sesuatu yang tidak nyata kemudian di masa di masa lalu jadi berandai-andai gitu ya bu ya jadi misalkan apa ya misalkan dulu pernah pernah apa pernah suka sama itu gitu orang yang orang yang ibu kenal kemudian ibu tapi nggak jadi kemudian ibu nikahnya sama orang lain ya ibu berandai-andai aja saya mungkin dulu bisa jadi istrinya dia tapi ya cuma berandai-andai aja gitu ya aku helpin Her, her wife atau his wife, sorry ya, his wife dan seterusnya. Jadi, untuk berandai-andai, di masa lalu, nah ini fungsi ketiganya, Bu. Jadi, ada fungsi kedua ini ya, untuk modal bentuk ketiga, eh, sorry, bentuk kedua itu ada dua, sorry, ada tiga. tiga fungsi, fungsi pertama adalah untuk pas-past tense, artinya peristiwa yang yang lalu jadi tadi ya ada cut sama mike tadi yang kedua ada polite politeness jadi untuk menekankan apa uh, ini apa kesopanan yang ketiga adalah unreal pas sesuatu di masa lalu yang tidak tidak nyata artinya berandai -an, berandai andai nah, ini nanti di kelas teman-teman yang nanti sekarang nonton di video ini ini materi kelas ini ya, intermediate ya. Nanti akan di follow up di kelas ini, di kelas akademik. Nanti di kelas akademik akan ada. Jadi kalau berspekulasi itu pakainya ini. Ya. Oke, okay. so far any question? Silakan Bunda kalau ada pertanyaan, kita masih ada 5, 10 menit lagi ya. Oke, okay. uh, saya gunakan ini aja ya. Oke, saya gunakan untuk tenses ini aja ya. Belajar tenses ini. Tapi ini nggak perlu ini aja. Karena kalian sudah dapat ini. Uh, tenses yang akan saya ajarkan hari ini adalah future ya. Future tense. Future tense dan past future tense. Nah, seperti yang kalian sudah lihat tadi, teman-teman. Sudah saksikan tadi ya. Saya dengarkan tadi. Bahwa tenses future itu tenses yang unik beda sama tesis yang yang lainnya. Kenapa unik? Karena dia ini menggunakan bantuan mo, modal. Jadi dia itu pakai bantuan modal. Ini dan ya n ya. Nah, kayak gini aja supaya kalian ini. ini. dua tesis yang berbeda. Tapi saya akan ajarkan menjadi satu kesatuan supaya kalian nggak nggak bingung. Ini ada slide nya, tapi slide nya itu agak ribet. Jadi saya buat ini aja karena itu buat mahasiswa saya supaya kalian gampang memahaminya nah maksudnya adalah dia ini berbeda karena pakai modal nah modalnya yang dipakai adalah will untuk apa untuk ini untuk uh, future tense ya future tense jadi future tense biasa contoh gini misalkan I will help you saya akan menolong menolong kamu I will help you jadi menolongnya itu belum dilakukan tapi akan dilah, akan dilakukan. Jadi sesuatu yang akan kita kita lakukan ya. Maka pakai will. Nah, ini ya. Ini namanya adalah future tense. Mm. Jadi menggunakan will. Jadi bentuknya agak unik karena dia ini tidak tidak apa tidak seperti biasa cuma subjek verb aja tapi subjek Modal will kemudian verb. Nah, verbnya teman-teman, diingat baik-baik, itu adalah verb 1 tidak pakai s ya. Jadi, kalau misalkan kayak gini pun juga, she will help you, nggak perlu pakai s walaupun harusnya ada s-nya, karena ada mau modal. Ingat, seperti yang tadi saya jelaskan, modal itu membatalkan subject and verb agree agreement. agreement. Jadi ibarat mutu, ya, itu bisa batal. Itu yang membatalkan ini, ya. will karena dia bagian dari mo, modal. Nah, ini ya, ini adalah apa bentuk dari future tense. Nah, kalau kalian ingin menjadikannya negatif jadi seperti ini. She will not help you. Jadi tinggal ditambahin not. Ya, kalau negatif itu tinggal ditambahin not aja, atau disingkat menjadi One. Won. Won. She won't help help you. Jika yes. tidak mau, tidak akan menolong, menolong kamu. Jadi "won" itu bisa tidak mau, bisa tidak, tidak akan. Boleh ya. Itu cuma masalah penerjemahan aja. Maknanya intinya akan gitu aja. Ya. Nah ini ya, ini adalah future. Tense artinya sekarang belum dilakukan tapi akan, dilah, akan dilakukan. Contoh lagi misalkan I will uh, I will go to Semarang next week. Artinya apa? Saya akan belum. pergi ke Semarang minggu minggu depan. Kira-kira dia sudah di Semarang belum? Belum. Belum akan makanya belum belum dilakukan gampang ya gampang sekali ini ya kalau dibuat kalimat tanya tinggal modalnya lari ke de depan lari ke depan will i go to semarang misalkan ya jawabannya next next week jadi jawabannya seperti uh, seperti ini ya ini adalah future future tense nah kalau kalau ini, kalau ada 5 w 1 h itu sebelumnya. Jadi ditaruh di sebelumnya. Will-nya jangan dihilangkan. Misalkan when will I go to se to Semarang. Jadi when 5W1H itu sebelum mo, sebelum modal. Jadi modalnya itu nggak boleh hilang dan ininya di ditaruh di depannya ya. Oke, seperti ini teman-teman ya. Oke, ini adalah future future tense. Nah, sekarang kita akan belajar ininya Past Future Tense-nya. Nah, tadi kalau ini kan pakai will ya. Kalau yang ini pakainya would. Nah, untuk Past Future Tense itu digunakan sesuatu yang masa apa? Sesuatu yang di masa depan. Eh, agak, jelasnya agak agak repot kalau bahasa Indonesia. Maksudnya sesuatu yang dilakukan kemarin tapi akan atau akan tapi di masa lalu gitu aja ya. Contoh misalkan, I would have you yesterday? Yesterday misalkan artinya apa Punas ya akan membantumu kemarin-kemarin kemarin tapi tapi tapi kemudian misalkan nggak nggak jadi gitu ya karena mungkin apa nggak <tuh>. eh, nggak sempet ngontak atau apa gitu ya Jadi dia mau saya itu mau nolong kamu kemarin tapi tapi kondisinya nggak nggak memungkinkan misalkan jadi sesuatu yang terjadi sorry sesuatu akan ya akan tapi di masa lalu misalkan Gunas kemarin akan pergi ke pasar tapi hujan nggak jadi gitu ya jadi akan tapi di masa lalu di masa lalu ya makanya bilangnya past past future artinya sesuatu yang akan tapi di masa di masa lalu nah berarti ini pakainya would she would Help you, gitu ya. Nah, atau disingkat kalau jadi negatif would, would not ya, atau disingkat menjadi would wouldn't. She wouldn't help you yesterday. Dia kemarin nggak akan nolong nolong kamu. Jadi percuma, gitu ya. Mungkin dia minta bantuan tapi uh, orang yang dimintain bantuan itu nggak nggak mau, gitu ya. Dia enggak akan nolong kamu kemarin, percuma kamu datang ke rumahnya gitu ya. Mungkin dia sibuk atau bagaimana, Nah, teman-teman, kalau ini sama aja rumusnya. Jadi, kalau kalian pakai ini ya, how would you help me yesterday? Kamu kemarin mau nolongin saya itu gimana akan nolongin saya itu gimana? How would you help me yesterday? Yesterday, jadi intinya mirip seperti tadi, ya. Cuma aturannya adalah kalau yang tadi pakainya will karena situasinya seka, sekarang present. Ya. Tapi kalau yang ini pakainya would karena situasinya masa, masa lalu. Oke, okay, so far any question, Bu? Octo, tadi ada octo, octo, sama? Nah, oh ya, octo ya, sebentar ya, octo, octo itu artinya seharusnya ya, atau harus sama ya. Jadi must itu sebenarnya ada ada ininya, apa ada apa ya, ada ada ada variasinya gitu ya. Kalau kalau orang biasa, orang biasa baru belajar bahasa Inggris, biasanya pakai must. Tapi sebenarnya ada banyak, ada must, ada have to, ada have to, ada apa tadi? Ada shall, gitu ya. Art, ada shoot ini artinya harus semua. Ada satu lagi adalah out out to. Nah, ini jarang banget dipakai, biasanya orang British yang pakai ya. Nah, ini biasanya orang British. Tapi nggak apa-apa. Ya, ini artinya harus juga. Ada must, have to, have to, ought to. Kemudian ada shall sama should. Ini artinya harus semua, cuma ada konteksnya. Kalau have to itu ya seperti ini sama seperti Mas tapi dia ada, ada versinya ya, versi present sama versi past Tapi kalau yang ini shall itu dipakai untuk kalimat perintah. Biasanya itu ya di terjemahan kitab, di terjemahan undang-undang gitu ya, atau di terjemahan di perintah-perintah di, di ini, di rambu-rambu lalu lintas atau di tempat-tempat umum ya. Seperti saya kasih contoh tadi ya, di apa di transportasi umum atau di di tempat lain, intinya yang tempat yang ada aturannya, gitu ya. oke. Okay, uh, ada pertanyaan, Bunes? Stand? itu, Bunes? Apa, apa? Ada materi lain sebentar. Saya ini oke. Okay, uh, mungkin kalian ini ya, Mas Bakti. Katanya akan itu pakai Will, terus kemudian kenapa kok ada seperti ini? ya, mohon maaf. Saya uh, slide-nya agak ini aja. Soalnya kalau saya pakai slide yang dari saya itu agak agak repot karena itu buat mahasiswa saya. Nih ya. Nah, sekarang pertanyaan gini. Apakah cuma menggunakan will saja kalau kita itu ingin mengungkapkan masa masa depan atau akan? Tidak. Dalam bahasa Inggris itu ada vari variasinya. Contohnya seperti ini. Jadi menggunakan going, to be, going, going to. Contoh lagi ya. Contoh ya, misalkan. Berarti versi keduanya bagaimana? I am going to see you next Week. Nah, maksud saya adalah teman-teman uh, Gunas -teman, dan juga teman-teman yang lain yang nonton YouTube, will itu bukan cuma satu-satunya untuk menyampaikan akan. Dalam bahasa Inggris itu ada versi to be going, to be going to. Itu juga artinya ah, akan. Jadi cuma bukan cuma ini aja ya. Ada bisa seperti ini. I am going to see you next week. Saya bukan saya pergi ke, untuk bertemu kamu enggak saya akan bertemu kamu minggu-minggu depan artinya sama cuma sino simak sinonim saja jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu kayak saya akan ketemu kamu minggu depan satunya lagi saya bakalan ketemu kamu minggu depan kira-kira maknanya sama nggak bunas Sama. sama gitu karena memang itu cuma sinonim aja jadi ada dua cara ya nanti ada ada ada satu cara lagi, tapi saya akan jelaskan nanti di akhir pertemuan ini. Yang jelas, intinya bukan cuma pakai belajar. Jadi yang jelas pakai seperti ini. Nah, pakainya adalah to be going to. Jadi to be itu maksudnya dia itu ngikutin sub, subjeknya. Jadi kalau subjeknya itu she, berarti bagaimana? She is going to meet to see you next next week boleh. Jadi intinya to be going to artinya to be-nya itu ngikutin sub, subjek seperti biasa ya. Yang namanya to be kata kerja itu ngikutin subjek. subject. Ya. Nah, oke, okay. bisa dipahami Bu Jadi ada cara lain untuk bilang akan. Satu lagi ya. Nah, sebenarnya itu kan ada ini ya. Ada apa? Ada ini tadi sudah kita sepakat bahwa ini artinya sama walaupun sebenarnya teman-teman itu ada perbedaan. Nah, sekarang saya kasih tahu ya Bunas ya. Ini ya biasanya nggak akan diajarin di tempat les lain. Ini konteksnya akademik. Uh, will sama going to walaupun dia sinonim cuma punya penekanan yang berbeda. Nah, will itu akan, ya kalau kita pakai will itu akan tapi belum belum pasti Bunas ya. Belum pasti. Jadi masih 50 per persen tingkat kepastiannya itu masih 50 per persen. Jadi misalkan Bunas itu apa minggu depan mau pergi ke Semarang, Bu, akan pergi ke Semarang. Tapi Ibu belum apa belum punya tiket, belum tahu mau nginep di mana dan sebagainya. Berarti masih belum belum pasti, masih 50% lah. Ini cuma sekitar aja ya. Tapi kalau Ibu pakai going to berarti lebih lebih pasti. Artinya kalau Ibu bilang I am going to Semarang. Berarti satu, ibu sudah tahu pakai mau mau nginep di mana. Ibu sudah punya tiketnya. Ibu sudah menyiapkan hari untuk cutinya dan sebagainya, gitu ya. Jadi ini itu tingkat kepastiannya atau level of level of kepastian level of certainty-nya itu lebih lebih tinggi. Artinya 90 persen lah. Jadi kemungkinan besar sudah akan terlak. Sorry kemungkinan besar akan terlak, terlaksana. Kalau yang ini itu masih ya masih akan tapi masih belum tahu gitu ya. Ibu pernah ya misalkan ibu mau pergi kemana gitu. Ibu ya mau mau pergi tapi belum belum tahu pakai naik apa gitu ya. Belum tahu mau tidur di mana gitu kan sering kayak gitu ya. Jadi kalau seperti itu pakainya will. Tapi kalau pakai ini itu pak pakai going to itu biasanya sudah sudah pasti ya nah ini sama I will to see you next week berarti ya sekedar basa-basi aja gitu nggak tahu ketemunya kapan gitu ya Maksudnya ketemunya itu di mana itu nggak enggak nggak tahu tapi kalau yang ini itu sudah sudah pasti hampir pastilah 90% pas pasti hanya 10% tuh mungkin eh, hanya ini aja ada-ada apa ada halangan aja halangan itu kan ya kita nggak tahu ya pasti yang namanya orang itu kan cuma bisa menentukan ya uh, sorry kita cuma bisa merencanakan yang menentukan itu pasti uh, Tuhan maksudnya ya mungkin di tengah jalan banyak kempes atau apa itu kan yang menghalangi gitu intinya going to itu 90% puluh terjadi sedangkan kalau will itu ya sekitar 50%. ya jadi masih awam belum tahu banyak ya jadi ya istilahnya kita mau pergi liburan tapi kita nggak tahu perginya kemana, kita naik apa kesananya, belum tahu hotelnya juga, belum booking gitu ya, dan sebagainya. Oke, bisa dipahami, Bunda. Ada pertanyaan? Bunda, silakan. Oke, Bunda, suaranya agak nggak kedengeran ya, Bu? Ya, mungkin karena jaraknya ini. Oke, uh, kalau tidak ada pertanyaan. Uh, untuk materi hari ini kita tutup dulu nggak apa-apa. Nanti untuk uh, ini rajin masuk ya. Soalnya nanti kalian sudah mulai writing ya, writing sama speakingnya sudah mulai aktif. Untuk teman-teman yang lain yang sekarang nonton video ini, saya sarankan untuk sering masuk ya untuk pertemuan setelah meeting ini karena materinya jauh lebih kuat dan lebih padat ya. Dan untuk teman-teman yang di kelas ini apa di kelas ini datang telat nggak apa-apa. Ya, datang telat nggak apa-apa karena pasti saya layani ya kecuali kalau memang nggak ada gak ada siswanya kalau nggak ada siswanya biasanya saya tunda dulu sampai ada ya karena ya karena memang uh, intinya kita walaupun ini les tapi kita managenya itu sebagai sebuah keluarga ya jadi kalau nggak bisa janjian ya kita undur aja nggak apa-apa oke uh, seperti itu aja teman-teman sekali lagi uh, bu, Nas, ada gak, bu ada pertanyaan nggak bu ada pertanyaan bu oke ya kalau tidak ada kita tutup aja pertemuan hari ini, teman-teman. Kita sambung di hari Kamis ya. ya. Hari Kamis kita lanjutkan lagi. Nanti materinya agak berat, ya, Bu Nas. Tapi Bu Nas sudah pernah ya. Nanti kita belajar ini, Bu. Kalau nggak salah, in on at ya, Bu. ya. Belajar in on at. Jadi kapan pakai in, kapan pakai on, kapan pakai at. Kalau nggak, uh, sebentar saya cek dulu ya. Supaya nggak salah informasi. Soalnya materinya itu agak ini. Agak banyak, sebentar. Yang jelas. Uh, pertemuan minggu minggu besok sama eh hari Kamis sama hari hari apa hari hari Senin depan itu agak agak penting saya sarankan untuk masuk karena kita mulai masuk ke kapan pakai in kapan pakai on gitu terus kemudian pa kapan pakai the pakan pakai e gitu ada nanti nggak saya cek dulu ya oke saya cek dulu besok itu pertemuannya adalah oh, saya kan hari Kamis, oh, hari Kamis itu masih komparatif dulu ya, oke berarti ini ya, mulai in on ad-nya, in on ad-nya itu hari Senin ya, jadi nanti besok kita belajar komparatif dulu, hari apa hari Senin itu kita belajar in on ad, nah, nah ini ya seperti kalian ya, nanti kita belajar komparatif dulu hari ini in on ad, kemudian apa, hari Kamisnya, Kamis minggu depan itu belajar artikel, ya. Kapan pakai A, kapan pakai N, kapan pakai D? Mungkin kalian masih bingung, ya. Kapan pakai the school atau school gitu aja, kan? Kadang bingung in the school atau in school, kan? Kadang masih bingung, ya. Nanti akan saya jelaskan. Eh, di intinya, di pertemuan setelah setelah ini, ya, setelah midterm ini, ya, setelah Lebaran ini, ya. Makanya, kalian tetap harus, saya sarankan datang, ya. Jadi, karena ini materi penting khususnya yang untuk kalian yang pengen ngambil kelas kelas akademik oke gitu aja bu buna terima kasih sudah join bu ya mohon maaf kalau ada kesalahan bu ada kekurangan karena memang kita masih ini bu ya masih hawa lebaran gitu ya jadi kelasnya kadang masih ini mungkin teman-teman yang lain masih pada sibuk ya oke gitu aja bu saya tutup pertemuan hari ini teman-teman terima kasih Bunda sudah datang terima kasih teman-teman sudah nonton di video ini Uh, let's close the class, kita selesaikan kelas ini. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, okay, terima kasih Bu Nas ya, sudah datang Bu ya. Sama-sama Kita ketemu hari Kamis Bu ya. Okay.